Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, pasti kalian tentunya bahagia banget malam hari ini menyaksikan acara Sofie Yang mana tentunya idola kesayangan kita, Lesti dan Bilar, ikut andil di acara tersebut Masya Allah, idola kesayangan kita memang selalu beda, Masya Allah banget ya Bangga dengan Lestlar, semoga idola kesayangan kita selalu sehat Bahagia terus, dan semoga semakin banyak dukungan yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita. Ini momen kebersamaan para artis tim Warsa ya para artis kapal yang tentunya menghadiri acara Sofi malam hari ini. Kita lihat persahabat ya di kalimat caption yang dituliskan oleh akun Leslar Si Komi. Awas salah hashtag Twitter udah masuk populer turun lagi gara-gara pada salah tagar-tagar yang benar Hashtag Leslar di Sofi Hati-hati tuh persahabatnya banyak yang salah nih menulis hashtag Leslar di ya Jadi kalian yang tentunya salah harus dimenariin lagi Yang benar adalah hashtag Leslar di Sofi itu huruf kecil semuanya Jangan sampai salah penulisan, persahabat ya, tetap kita dukung yang terbaik, kita trendingkan di Twitter. Kemudian juga persahabat ya, kita lihat nih, mama spesial, Lesti dan Rizky Billar di panggung di acara Sofi, Masya Allah, idola kesengan kita emang tak pernah gagal penampilannya, selalu bikin kagum dan selalu bikin salvo, apalagi Bunda Lesti, ini cantik banget penampilannya, tak kalah juga nih Papa Bilar, tampil sangat ganteng dan keren banget ya, Masya Allah. Pokoknya selalu dibikin bahagia oleh Lesti dan Pilar Dimanapun penampilannya Masya Allah Emang selalu the best dan spektakuler Dan kita lihat juga persahabat ya ke kabar berikutnya Aduh Masya Allah ini ada iklan cute dari Sofi Ini iklan cute dari Sofi Leslar nih persahabat ya lagi cium-cium tuh Bapak bi cium pipinya Bunda Lesti, masya Allah mesra banget ya melihat begini aja kita sudah dibikin happy banget, bahagia terus dan tentunya mendoakan yang terbaik ya untuk idola kesayangan kita Yuk sama-sama bersahabat ya, kita dukung, kita support dan trendingkan di akun twitter hashtag Semoga semakin banyak lagi support yang diberikan untuk Lesti dan pilar. Dan kita lihat juga bersahabat ya ke momen selanjutnya Ada momen spesial Bunda Lesti bersama Kak Loli ya Masya Allah bahagia tersebut mereka berdua Semoga pertemanan juga terjalin dengan baik ya Silaturahmi tetap terjaga Kita bangga dan kita salut banget dengan seorang Lesti Keciora Kita lihat juga di kolom komentar ini banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan dari akun senior delapan 887 mengatakan lama ya wan gue nyanyi mereka dah katanya tuh ya Tunggu aja penampilan idola kesayangan kita yang akan selalu memberikan kejutan bahagia untuk warga konoha pastinya Berikutnya juga bersahabat yang ada momen spesial nih dari Bunda Lesti, Papa Milar masih di acara Sofi Kali ini Leslar lagi main game bareng nih ya, mas sahabat ya. Dan pasti pemenangnya adalah Bunda Lesti yang selalu hebat nih mengenakan suaminya Tapi endingnya ini cute banget proses hebat Yael yang selalu romantis Selalu paling bisa membuat kita semuanya baper dengan memperlihatkan keromantisan, kekiutan, hingga kemesraan di atas panggung Dan kabar selanjutnya proses hebat disimak juga ada tentunya kabar mengenai netizen yang selalu membuli idola kesayangan kita terkhusus Abang Fatih yang selalu dibully persahabatnya di video ini dijelaskan yang suka saling bully Lesti dan Bilar ya hati-hati karena idola kesayangan kita emang sebelumnya berdiam diri saja, tidak mengambil keputusan apapun dan sekarang menyangkut Abang L persahabatnya orang-orang yang membuli Abang L kali ini Lesti dan Bilar tidak tinggal diam dan Alhamdulillah masih berproses persahabat ya Dan untuk hukuman yang membuli itu sekisaran 3-4 tahun penjara loh Hati-hati yang selalu membuli, yang selalu komentar negatif kepada idola kita ini Jadi hati-hati persahabat ya Jari jemari kalian harus dijaga dengan baik, bersosial medianya harus dijaga Jangan sampai menyakiti hati seseorang, apalagi mengatakan yang tidak baik Ini salah satu contoh persahabat yang idola kesayangan kita Tidak tinggal diam lagi diproses, proses persahabat Mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar Dan bisa membuat jerah dengan se seorang yang selalu memfitnah, selalu membuli Abang L. Kita lihat juga di kolom komentar, sahabat banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan dari akun si karut. Aja mengatakan harus diproses terus, tuh, sampai tuntas buat pelajaran. Kita lihat juga komentar berikutnya dari akun Azur Rahmi, mengatakan harus ada yang masuk penjara biar kapok, tuh. Dukungan banyak sekali ya dari Les La Lovers untuk mendukung proses yang sedang dijalani oleh Lesti Bilar memproses para netizen yang selalu membuli dan memfitnah Abang L terkhusus kita lihat juga persahabat ke kabar berikutnya ini ada kabar terbaru dari Bang Boril Bang Boril mengunggah sebuah postingan putih foto dan lokasinya di MNC Studios kebon jeruk masih berada di acara Sofi persahabat ya doakan yang terbaik mudah-mudahan idola kesenangan kita selalu sehat lancar terus apapun yang dilakukan